Rahayu hai, hai, Alhamdulillah hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,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 "Spiritual merupakan suatu pola dasar dalam mencari jati diri, makna, dan hakikat kehidupan. Dengan kata lain, spiritual lebih menekankan pada sikap seseorang dalam memahami pengalaman hidupnya. Banyak yang berasosiasi mistik dan klinik jika mendengar kata kejawen." Satu kata yang diasosiasikan sebagai lagu-lagu spiritual yang penuh dengan hal-hal gaib khas orang Jawa ini rupanya mempunyai cerita panjang dan salah tafsir. Tidak heran jika banyak di antara kita yang mempersamakan lagu spiritual orang Jawa atau kejawen. Padahal kejawen Bukanlah hal yang seram dan mencekam Dalam mistik kejawen Spiritualitas lebih dekat Pada nilai kebatinan personal Atau lebih dikenal sebagai laku Dalam tercapainya budi luhur kesempurnaan hidup Pandangan hidup ini senantiasa berorientasi pada olah rasa dan olah cipta, Sehingga membawa pelaku kebatinan dalam mistik kejawen untuk memahami lebih dalam pada ajaran tentang hakikat hidup Pandangan dasar spiritualitas dalam mistik kejawen lebih menekankan pada unsur kebatinan, yaitu dalam hal ini terbagi menjadi tiga pandangan pokok. Pertama, pemahaman tentang sangkang paraning dumadi, yaitu merupakan suatu jalan keselamatan untuk. Mencapai kesempurnaan hidup, oleh karena itu pelaku spiritual diharapkan memahami secara utuh tentang asal-usul dan tujuan hidup dalam mencapai hakikat kehidupan. Kedua, pemahaman tentang memayu hayuning buana. Yaitu pandangan tentang konsep kesucian dunia Atau dengan kata lain adalah sikap kepakaan manusia dalam menghadapi lingkungan hidupnya Dan mampu menjaga keseimbangan alam Ketiga, manunggaling Gusti Yaitu menghubungkan diri secara sadar dan merasa dekat dengan Tuhan atau dikenal dengan istilah jumbu karena Tuhan ada di balik pribadi manusia atau hidup sesungguhnya adalah Tuhan dengan ketiga pandangan spiritual dalam mistik kejawen tersebut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 akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya Rahayu Sagung Dumadi kal Miring sapikolom